Perkiraan non Employment AS Biro Statistik Tenaga Kerja BLS Amerika akan merilis data angka terbaru tentang kondisi pasar tenaga kerja Mengingat investasi fiskal pada skala masalah selama dua tahun terakhir dan tren yang dihasilkan dalam pertumbuhan pekerjaan penggajian dan partisipasi angkatan kerja, pasar tenaga kerja berada di jalur untuk pemulihan yang cepat dan penuh secara historis pada akhir tahun 2022. Bahkan kontraksi yang dilaporkan dalam produk domestik bruto PDB pada kuartal pertama 2022 tidak akan mendorong pemulihan ini keluar jalur. Sebagian besar perlambatan PDB disebabkan oleh ekspor yang lemah, yang mencerminkan kelemahan dalam ekonomi mitra dagang, bukan milik kita sendiri, dan berkurangnya persediaan bisnis, yang telah meningkat pesat dalam beberapa kuartal terakhir. Melihat penjualan akhir, sehingga menghilangkan efek persediaan ke pembeli domestik, sehingga menghilangkan ekspor, pertumbuhan sebenarnya sedikit lebih cepat pada kuartal pertama tahun 2022 daripada pada akhir tahun 2021. Pada malam ini, jam pukul 19.30 WIB Biro Statistik Tenaga Kerja BLS Amerika akan merilis data dengan diperkirakan non employment akan menjadi 390K dibanding data bulan lalu 431K,